Dengan bismillah kami mulakan Alhamdulillah kami sertakan Salawat salam kami haturkan Kepada Nabi keluarga sahabat ikutan Saat kumpul komplek rawdah namanya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 Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu, fardhu ainnya, tauhid dan pikir juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Doai guru ayah kami, Engkau mandi bimbing roh kami. Ampaulah pewaris Nabi-nabi nyebar luaskan sunahnya Nabi Cahaya sekumpul Allah masyurkan berbagai ilmu habaib datangan berbagai penjuru dunia datangan maka hadral mau tak ketinggalan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 Ojek dan taksi beca pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat. Balia ulama bukan umarah, bahkan umarah datang padanya. Duduk bersimpuh dengan taklimnya, bersih politik malulu agama.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 Mohon sudahkan Abdullah bin Allahu sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad